sedangkan untuk tampilan dalam atau interiornya untuk BB kompilus ini perbedaannya adalah pada cup depan atau baris depan baris uh, pengemudi di situ ada uh, hanya dua kursi kursi uh, pengemudi dengan penumpangnya kemudian terpisah antara sekadar pengemudi dengan penumpang kita lihat gambar gambar depan ya antara kursi pengemudi dengan uh, penumpang yang terpisah hanya berisi dua orang di depan kemudian ada baris yang beih yang dapat dipergunakan untuk e, berjalan menuju ke area penumpang belakangnya. Thank you. kilas tentang VW kombi Kombis asal Jerman dengan BB kombi Brasil. Terima kasih semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.